Ya maaf maaf ya maaf dulu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Di channel Ivan Santoy wow. Kita selanjutnya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lammar <tuh> selfie Gerungan Allahumma Salli Ala Muhammad sebagusan banget suaranya bang Ronald sampul korban hahaha <tuluh> salim nah jadi gini guys ya makin kesini tuh diberanya bang Ronald sampul korban itu sendiri kayaknya korban-korban pengen itu sendiri makin ya oke okay, apa pagi ya makin buka ya enggak gitu makin makin cantik makin ubahin allah iyalah gitu kan memang kalau untuk nge prank tujuannya jelas, ada dak menyikul nah, nah, gitu. Seperti so, konten dari konten prank Ronan, yang korban, konten sholawat itu di prank, nanti kita banyak. Ya kan kenapa sholawat itu di prank? Nanti kita akan lihat. Kali ini korbannya gila loh. marah banget. Ini mungkin akan diomelin nih untuk para para Maung Bandung lah ya, banyak. Jadi korbannya itu sendiri lah, ya kan, cewek Maung Bandung. Waduh, ini Maung Bandung. Cewek Maung Bandung. Ayo, dah, ini banyak. Ini mah, Maung Bandung. Maungnya Bandung, aduh, susah ngomongnya. Bener, Maung Bandungnya. Alah, apa ya? Udah, <guluh> jangan lupa subscribe channel ke Kau Penjawab Cingglet. Terus, kita langsung masuk ke video. Nolong, iya, iya, iya, iya maaf aku lagi pengen tenang, saya pengen healing saya tuh lagi gaul, saya pengen sendiri aja karena bahan-bahan iya maaf, iya maaf, iya maaf duduknya gini tenang ya Allah, digampar aduh apes apes jauh-jauh dari Bandung mau ditampar doang di Bandung ya ya ya ya ya. iya iya dia lanjutin lagi peanya Tadi dikira orang pokoknya cuman kaya naya iya dong kamu? iya kak serius lu tadi oh. kamu nyanyi-nyanyi sekarang beli langkah-langkah kamu bagus banget maafin oh iya nyanyi iya, iya di maafin scene lah ya oh, oh, iya di maafin iya di maafin yeah, sin iya scene-scene lah jangan jangan ini ya jangan diambil di hati ya iya yeah. halo Kang Pajri wow. Ini anak kesasar di panik Kang Pajri. Nah lu. Kang Pajri nggak kesini, anak balik lagi ke Banten ini. Iya, Mas. Ini kafe apa sih Mas? Kafe. Wilis kafe. Wilis kafe. Oh tuh. Santai pisang di sini mah. Santai pisang ya? Pisang kan? Lu. Santai Pisang. Iya. Iya. Saya Salah nggak Santai pisang. Iya nih di belakang. Tante-tante <tuk> Iya rambutnya warna merah Kampadri lagi ngeliatin Instagram gitu <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay, Kampadri Eh tapi kayaknya kenalan aku Kampadri Aku ada dulu kampuji, ya Kampadri okay. ya yeah, Iya, kalau misalnya sini memang namun juga prank ya kan Pasti ada trik-trik untuk membuat jahil Nah itulah dibajak. Jahil yang pertama itu sendiri adalah Ya ini dibilannya gitu Membuat cewek itu sendiri benar-benar gak nyaman Diganggu, digoda Jelasin gitu loh oh, oh. Okay, Lanjut Kampadri ya Yuk Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Mbak Okta ya? Iya, Okta, kamu Mbak Okta, gini, yang Okta, Mbak Okta, sama aku Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak kali Mbak Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Okta, Okta, Mbak Okta, Mbak tapi janjian jam tiga katanya di kafe milis mm. aku pakai tas hitam iya pakai jaket warna hitam ada <laughs> orang bukan mbak Okta mau siapa namanya nah, nah Nah Nah Nah, nah, nah Bisaan Mbak Ok sudah ketemu ya triknya ya untuk mulai cewek ya ya cara mendapatkan nama cewek oh, tahu ya kalau dulu kan ada bahasanya di belanja kan gitu loh misalnya kita ngobrol dengan cewek, cakep gitu kan kita pengen kenal nih, pengen tau namanya gampang aja nanyanya mbak ada tangga? <laughs> kalau gak datang berarti punya nama dong <laughs> namanya siapa mbak? <laughs> aduh, jokesnya bapak-bapak <laughs> yeah, jokesnya bapak-bapak kadang-kadang -bapak. <laughs> kita kayaknya <tang>. Oh, udah, udah, salah orang kan? oh, Ay, lagi makan, tiga -tiga. Maaf nih Eh hey, aku duduk kesini aja Emang ini kafe apa namanya? Ya, kan tadi Mas udah tanya kafe Willis. Oh iya <tik> <tik> <tik> hey, Dan Kang Paji, saya takut nih AWW Bandung Galak <tik> Pernian padahal Ma. Bukan Mbak berarti Buka. Salah orang Salah orang Iya ya, Stop Mending deg dekan aku. Aduh, Kang Pajri nampan lagi. Hey. Halo Kang Pajri. Ini di Kafe Village, Ini aku ketemu iya, hmm. padahal semalam Kang Pajri aku lagi buka-buka bego live. Ada yang ngajak live. Aku live udah tahun <laughs> Iya. Uh -uh. padahal udah ngasih nomor WA-nya semalam habis video callan padahal <laughs> video Colin bareng. Tapi nggak ngaku Kang Pajri. Iya, hmm, -mm. iya, heran ini juga. Ida ke di sini ya? Ah, uh, siap. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Misal. Masalah apa yang di sini? Lupa. Oh, kan bukan saya orang yang mas tadi. Iya Mbak, emang ini kenapa aku duduk di sini? Excuse me ya Mbak, boyeh ya ya. Lalu jangan boy. Saya nggak boy sih. Ya, ngapain juga, Mas? Saya lagi pengen nyipaing sama lagi makan terus masnya ke sini tiba-tiba. Nah, kan, kan. Kan. kan udah makannya itu, makannya hilang ke situ. Oh, ya. Apa itu? Siati. Kopinya, Mas. Itu tampung. Waj, siapa yang bilang busa Bang luar <laughs> biasa ya. Aduh muncrat. Mm jelas ya kalau di sini ya jadi cewek-cewek itu sendiri kerja di itu sendiri udah mulai ya waduh udah mulai isi semuanya itu dia ya kan mungkin makin masih ada pertanyaan kenapa kok dibuat kontennya seperti ini larinya gitu ada tujuan oke okay? lanjut dulu <tuh> <tuh> tapi aku tuh sebenarnya mau ketemu kang Padri tuh mau nyanyi nyanyi mbak suara aku emas mirip emas batangan berharga <tuh> banget tuh. <tuh> <tuh> <tuh> iya kan jadi siapa? Salut pagi, pagi, kata orang Bandung. mas. Ya udah sih aku mau latihan latih nyanyi di sini. enak. Ah nggak kok enak? enak banget. aja ya. Ah, ini kan. Kampungnya Ariel Noah, katanya Ariel Noah itu di di Bandung. Ya. Bener ya sih? Nah, tetangga iya. saya dia. Oh tetangga? Tentangga yang biasa. Jangan-jangan mantan kamu ya? Eh, ayo. Cepal. sih? Ya udah ya, nyanyi aja. <tuk> Yo, semuanya kita tangan di atas. Yangan dibayar-bayar. Awoowow. Oh, oh, oh, Awoowow! Oh. <tuk> <tuk> <tuk> suara. Gila sih. Enak nih? Jadi ketujep itu nggak? Tukis ke <tuk> jeep. <tuk> tikus kejap enak apalagi kalau gini oh, enak banget ya Allah santai banget eh, enak begini nih sambil sila saya so, tuh biasa begini nih ah apa lagu Ariel, aku tahu semua sombong amat ah, buka do you talk ya aku lihat wajahmu stop stop stop gila suaranya enak dia ku lihat wajahmu, ayahmu buka do you talk pengmu <laughs> <su -tum, laughs> segini enaknya oh, <laughs> ya bang ba bang enak gak sih <tuh> aduh ya Allah ya Rafa ya masukin gitu loh ya, iyalah ya uh, mungkin karena memang tujuannya ini adalah konten gitu kan tujuannya ini prank konten yang ada durasinya harus lebih lama gitu loh ya jadi ini tugas yang berat untuk Manrona pengkoban menjahili korbannya tugas yang berat ya seperti ini dibeli gitu loh bikin risikin, jelekin, bahkan tadi sempat kelihatan juga ceweknya sempat sempat juga agak ketawa-tawa atau nyengir dikit melihat kelakuan dari bang Ronan Septul Gobat itu tugas berat banget. Dan ini banyak untuk konten kreator seperti ini bang Ronan Septul Gobat. Uh, lanjut. Aku bang, ada orang. Ada ya? orang juga dengar punya kuping. Buset. Mungkin belum minum minum teh dulu. Itu dari siapa? Jangan aku, berusia, berusia. Karena sementara di sini dulu. Masih banyak, ya, pasang -pasang. Kenapa di pelaminan aja yuk? Ayo ayo ayo. santai aja sih. Emang, Mbak, sini. Iya, saya tak asik sih. Oh, asik. Oh, udah sih maaf sih. Oh, Maset, yaudah, ya udah, pakai ini ya enak pakai ini. Oh iya. Oh. Oh, oh. <laughs> <laughs> Waiting for connection. Asik. Oh. Connected katanya. Coba ya. Mbak <laughs> bayang-bayang mbak. Yuk. Enak banget nih lagunya ini. Shake. Ayo. <laughs> He ha. minta dan iya dong iya dong iya iya katanya loh Ya, ya Lagunya apa sih tuh duduk di sini terus ganggu-ganggu saya, udah kayak orang gila eh, Latihan mau ikut mau ikut lomba lomba nyanyi Indonesian Odeh yang di tiap-tiap tipe Sama ikut senam, senam <laughs> lantai. <laughs> apa? Juga aja sana, di sini. Oh. aku nggak punya rumahnya Mulai berasa gembel Namaku aku goban ba bukan gembel hmm. Asik Lagi Potong bebek angsa, Mas, tadi kuat Mas, tadi kuat Angca Tidak lagi nyata ya, beneran Boleh, beneran Eh, marah-marah Iya, iya, oh, oh, iya Itu iya. ngapain oh, iya. oh, iya. oh, sih kayak gini-gini? Saya malu Iya, maaf, maaf Saya tuh lagi pengen tenang Saya pengen healing Saya tuh lagi gaul Disini pengen sendiri aja Kamu gang-gang Iya, iya, maaf, maaf Iya, maaf, duduk kayak gitu Tenang Waduh, lu sudah selesai Nah, lu digampang Aduh Aduh Pes jauh-jauh dari Banten, mau ditampar doang di Bandung ya, tampar aja aku, semua tampar ya. Oh. Hati aku juga <laughs> sakit banget. Apa sih kamu ih Aku baru kenal sama kamu main tampar-tampar aja kan? Kamu gakku banget, gak ada sop sopan-sopannya tau oh. kan. <laughs> nggak? Kan. Gua udah meneh. Gak terima. Aku salah oh. lagi, sorry. Iya iya maaf, iya aku juga salah kok. <laughs> Nah lu, nah lu, nah lu pengen banget dibilang macan manis dan cantik gitu Ini Itu ketawa-ketawa itu dia di itu kan, kayak gini kan di posisi sebagai Apa itu sendiri Iya untuk membuat durasi yang lama dia ingin jahil cewek dalam hati dia itu sendiri sebenarnya agak tega-gak tega, tega. <laughs> makanya sih dia bilang agak ketawa dia belajar dengan kelakuan dia itu sebenarnya ketawa mungkin kan? kok gue bisa seperti itu sih ya kok bisa seperti itu lah <laughs> iyalah emang aduh jahil banget sih sebenarnya kalau misalnya di posisi asli realita aja udah pasti ini jahil banget gitu tapi <laughs> lah, <Okaylah>, lanjut dulu <laughs> raring macan Macan Bandung. Uh. <laughs> Maung Bandung. Ah, coba ya sekali lagi ya. beda lah Jangan coba ya. sekali lagi izin ya. Kayaknya muka-muka aku nih muka-muka Arab. lagu-lagu Arab, Arab gitu. Arab, Arab makhluk. Nah. <laughs> Aduh. mau diput Ayang. Iya. usah Cepet Ayang nih ya. Cie yang punya ayang uh, Ayang uh, geprek uh, ayang, uh, dia. ayang geprek ya Sampai makan ayang geprek ya uh, uh. <tik> Tapi apa-apa kan kau sekali lagi Jangan dulu yang apa nih? Ny nyanyi, mbak nyanyi-nyanyi Arab Ini lagu potong bebek aja udah kayak tikus kejepit. Buset <tik> Gimana tikus kejepit? Gak! <tik> Gak! <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> gitu kali ya itu tikus kejepit <tik> Itu ayam, <tuk> ayam kali yuk ya, yuk. Nah. Uh, hmm. uh, Kenapa sih dibantu ya? Bersisik banget. <tuk> ayay, ayay. <tuk> oh, berarti ular semua ya? Bersisik ya? <tuk> oh. <tuk> oh. <tuk> oh iya, iya enggak? Enggak, enggak. udah. <tuk> Terus saya juga termasuk ular. Gitu. <tuk> enggak, ular berbisa, Mbak. Mas, selamat ya, Imam Marus. Engkaulah yang taat madi, fadil ya ya. ومن bin najmi bin hawa mal مؤافى ومن wa ومن مؤافى ومن bin Sewa, fakhlahil kau nih, alka sewa, hamba madin fabi dunya ya ya ini ini selesai. Kaos. <laughs> Kaos. Kan berkat Senyemarang. Yess. Ya, <coughs> Mar'at wa وراء باشرا مرأت عينون وليس ترى مثل طاها فيه وراء باشرا خير من فوق ثراء Wahiro al ahlam ya imam abu muslih saladin abt ba muhayimu atmadin, fadul يا امام الرسل يا سنادي انت بالله معتمد فزيد يا واخيرا يا رسولا Iya kak, kak. serius. Serius. Buset, tadi kamu nyanyi joe, sekarang kamu ah. jelek, sekarang nyerina selawatnya kamu bagus banget. Mana selawatnya jelek-jelekin kan enggak boleh. Ah iya <laughs> oh, <laughs> maafin Aku ya. Iya, iya, dimaafin. Aku udah nomor kamu? Iya, dima- iya, iya, dimaafin. <laughs> iya, maafin. Jangan jangan ini ya, jangan diambil hati ya. Enggak, diambil hati. Itu keringetan banget sih. Berkaca-kaca banget sih kagak matanya iya aku kagum banget kaca-kaca banget sih eh, maaf ya kelap ya aduh okay. bisa-bisa di tetanggan main seduh bisa-bisa aduh kaca-kaca banget sih di sebelah sini, sebelah sini. Kaca -kaca. keringetan banget sih aduh Ya ampun, ya Allah, aku minta maaf banget. Iya, ya. aku maafin. Aku maafin tadi. Aku bener-bener kebawa emosi. Aku kesel banget. Kamu soalnya ganggu banget, kan? Aku kan gak kenal kamu. Iya, Terus aku pikir Iya, agak sintetik. <laughs> Apaan sih, ini orang gitu ya? Gimana perasaannya? Pas saya datang aja, apa sih? Susah kenal iya, banget ya gitu ya? Iya bukan tantu ya, Teteh. Teteh, Teteh. Teteh Teteh. Seberaha umurna? 29. sama sama aku dong. Tapi aku tuh gak mau semuran sama kamu. Iya. Mau semeri hidup, maunya semeri hidup. adalah solawat yang sudah dikasih itu dia namanya prank solawat itu sendiri dan ketiga itu sendiri adalah Lajiwan Gobal ala Ronan Seyfurt Gobal lanjut aduh soal aduh, aduh, aku bener-bener minta maaf lo sama tadi iya. enak banget aku maafkan, aku maafkan kok beneran beneran sakit ya sakit banget aku nih oh oh, oh. <laughs> <Yaudah>. <tik> <Yeah>. <tik> bisa Aduh. Aduh. bisa ah ya ini ya pesanan. Sudah makan makan? Sudah makan? Aku pesenin ya. Bitu aja, Kak. Boleh. Suapin. Sakit soalnya tangannya. Sedikit Sedikit kecil aja. Iya, boleh. Kecil aja segini ya. Iya, kecil aja. bisa-bisaan. Enak. soalnya disuapin shoping sambil dadari, di-shoping sambil dadari. Aduh, aduh, aduh, kalau oh, cewek nonton yang Minum dulu ya Iya Tadi uh. kamu tiba-tiba datang, aku lagi uh. ngelamun Aku lagi ngelamun kapan ya Allah jodoh aku datang Ternyata Wih, ya Tadinya katanya nungguin Iya mungkin Tadi katanya nungguin Mungkin ayah kan katanya Aduh ya Allah, bapak saya digombalin awal Bandung bapak. Terus ya saya. Besarin dikit di sini kak. Di sini. Soalnya cantiknya kelewatan, soalnya cantiknya kelewatan. Kisah lagi mulai. Terakhirnya itu sendiri ya udah baca banget semuanya ya. Tapi memang ini dia nih tayangan gombal bisa dipakai sebenarnya masih bisa dipakai sampai dengan sekarang ini nggak percaya coba aja dicoba dengan pasanganmu atau yang lincah, apa? Coba aja dulu, oke? Tapi, aja Kalau aku, salah lagi segala ya boleh ya. Buna, oh, boleh? Ya? banget, Aku banget Tapi ini bukan ya, solawat, solawat kayak uh, lirik tentang cinta gitu lah okay. Boleh ya? Bukan solawat, cuman mirip-mirip solawat gitu lah Kak oh. mm -hmm. Jadi... Kamu memang ngaji ya? Enggak kok, pinternya buat nafkahin kamu nanti nah. <laughs> Aduh, aduh <laughs>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 Insyaallah, gak boleh ya? Kita ya. lagi ya. Oke, kita salawatan banyak ya, semoga nanti mendapatkan syafaatul ultima, Semoga kita diakul sebagai umat Nabi Muhammad. Sementara kita para pendosa ini semoga tetap diakul sama Nabi Muhammad. Amin. Semoga aku dan kamu juga menjadi kita. Amin. bahaya lo bang bahaya ucapan itu adalah doa. Ya, boleh ya? Salawat ya? ah hebat. Ahab rang dirararam dirararam لك ذكرى ترجعني ترى للحيل أنا أحبك بشوفيك بنوحي نوحي فرقك أحيب فرقك قسر قلبي وعذبني ولا ندريل عليك أحبك لاني يوم الدين فركك أيها فقير كسر قلبي وعذابني وانا نذرين عليبك أحبك لاني يوم الدين rankik ay la forik geser Kisah kau terang jadi terang nuhi. يعني ترىنا الحين انا حبك وشوفك بين وحين وحين فرقك اه يا فرقك كسر قلبي وعذبني وانا نذرين على يبكى حبك للي ورنك ayah يا فراقك جسر قلبي و عذابني وانا نظري و على يا umidin احبك ayah يومي دي ورنك اي فرقك قسر قلبي ونا نذرين علي مكان أحبك غني يوم الدين أنا كل ما نويت نسى لك ذكرا تران جنين تران محيّن أنا حبّك شافني بينوحي نوحين Furakik ah ya furakik Keser gelbi wa'adzabni Wa nanadhrin ala yabka hebat Ledi umidi Masya banget suaranya Masya Allah Ah, ah, kenapa sih kan step saya berkaca-kaca banget sih? Tanya yang tanya. Oh, Terus aku juga punya ini, punya lagu sendiri, Kak. Oh, ya? Iya boleh ke bawahnya, tapi aku izin tetap kamu boleh. Ayo. Kamu, hai, hai, kamu, Nyanyinya boleh tetap kamu ya. Kamu juga tetap aku ya. Oh, ya. Nama kamu siapa tadi? Cindy. Cindy. <tuh>. Cindy ya. Cindy. aku minum dulu ya dan aku pun sengaja uh, ciptain lagu ini buat kamu gitu Oh ya? iya tapi bau kasih mulutnya boleh ya. lemar <laughs> kamu wow, wow, wow, wow. ke rumahmu <laughs> minta restu <laughs> ayah dan ibumu <laughs> <laughs> lemar sindi di rumah, sindi minta restu ayah ibu. Sindi, jangan malu dan jangan ragu, pilih aku. Untuk jadi imamu oh, yes. Aduh insyaallah Mau nah, jadi imamu kok Insyaallah ini bingung kan Gila nyampe semuanya di bikin lama Semua jurasinya di bikin lama Langsung ada mulai Lambang hartamu lupa bapak, katanya ke rumahmu, minta ros, minta ayah dan ibumu. Oh, oh, oh, oh, aku oh, Tapi satu sih syaratnya Apa? harus berhijab gitu. Oh, iya. Siap berhijab. Siap, Siap berhijab oh. demi aku. Siap. Apa bukan karena demi kamu, Iya, demi karena, demi Allah. karena Allah. Allah. Amin. Cintai sindi karena Allah. Sayangi sindi karena Allah. Kasih sindi, sindi karena Allah. Miliki sindi karena Allah. Bukan langit, bukan bumi. Bukan bulan matahari Kau jadikan saksi cinta Hanya Allah sama cinta oh, Cintai Ronan karena Allah Sayangi Ronan karena, karena Allah. Allah Lo cintai Ronan karena Allah? Jalan Mulai lagi ya udah mulai salah-salah lagi lagunya. Aduh. <Sedik> Katanya aku suruh pindah tadi, pindah ya? Jangan. Cina <Sedik> <Sedik> aja ya. Bapak -bapak, <Sedik> Jadi, gak tau, gak tau, Bandung tau, gak tau, Jawa tau, gak tau, gak step gak tau, gak ada saya enggak enggak aku asal banten. Aku asal banten. Sini mau silaturahmi aja ada teman aku di sini di Antapani juga, Kak. Kebetulan aku dan dia juga mau ikut lomba shalawat dan terus aku, dan kalau aku ikut murotalnya gitu. Oh. Gitu. oh. Kalau shalawat bareng, kalau murotalnya sendirian Aku izin tadarusan aja boleh ya? Boleh boleh, banget Enggak apa-apa, Kak, keganggu enggak sih? Enggak enggak. Enggak Semoga enggak. Semoga aja. Iya. Ada surat kaporitnya apa gitu. Favorit kok kapurit. Apa ya? Al Kafi. Al -Kahfi. Siapa tahu latihannya nah. buat, buat mahar kita nanti gitu. <laughs> Al rahman boleh aku segeri. Al Kafi, rahman Ya boleh mana aja? Alma Al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 Allah taqwal fir mezan, waqim al wazn bil qist, wa la tuhcsr al فيها فاكهة النخل ذات الأكمان والحبض العشفي والريحان فبأي آلة يا ربكم صدق Allah mau nangis Aduh Pengen hijrah juga, Allah. Amin. <laughs> Serius ini. berkata-kata banget matanya, duh. Ya enak, ya. ya. <laughs> enak. <laughs> ya enak banget pengen hijrah Ya enak meledet tadi, aduh. Aku ngeganggu berarti gak, gak, ya, aku gak, buat gak, kamu nangis ya? Aku terharu banget. Gimana sih? Aku kagum banget. Oh, Syahabah. Dan gak nyangka aja dipertemukan sama laki soleh seperti ini. Oh, wabah. <laughs> Aduh, Syahabah. Enak banget ya, Gini? Enggak kok, Kak. Masih banyak kok yang lalu-lalu di luar sana. Kira-kira cocok ya buat ikut? Mm. Uh. Buat ngisi acara musabah kau terkurang quran gitu Cocok banget Kalau jadi imam kamu apa-apa, Halo, Cocok gak? Kan? <mulik> Aduh, Asyarah <tap> Tapi Kak Cindy, aku dari tadi tuh Umi, minta maaf banget sama Kak Cindy. Sebenarnya, aku dari tadi nyanyi-nyanyi uh, gak jelas, maaf. terus selawatan, terus ngaji di samping Kak Cindy, terus gombalin Kak Cindy. Sebenarnya, aku dari awal sampai sekarang dari tadi tuh, aku tuh udah cinta mati banget sama Kak Cindy. Oh, iya, gitu. masih enggak Enggak, Penyangga peres di sana. jadi aku ini sebenarnya lagi bikin sosial eksperimen nah. buat prank sholat gitu. Kayak gak bisa cerita aku, oh, Kak. lagi di prank gitu <laughs> sih, Kak. Ya. Selamat anak <laughs> nge-prank kasih sadar mana? Tuh tuh tuh apa-apa ingat. Kata lagi tuh yang kumisan. Aduh, Jadi iya, jadi sama kita bicarakan dari awal sampai sekarang tuh di record Tapi gimana dong? Aku tadi udah galak banget sama kamu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Serius? Kamu malu. Izin ya, boleh. Ijin di disayangin itu boleh. Iya. Boleh. Boleh ya. Oh ya, kasih Kasindi punya Instagram enggak? ada hmm. aku follow dulu kek? iya oh, ada dua ke? ya ada dua apa namanya nah. kenapa? yang pertama ini Cindy matcha ada bawahnya C cindi matcha, double... C C C C C matcha. Oh, ini ya? Hmm. ini ya kaya? Uh -huh. aku follow satunya mana? Nah, yang, kedua. yang kedua yang kedua yang double D namanya sama wih banyak semua followersnya ya. ya ya aduh ya. ya Hmm tenang-tenang ada dikasih langsung semuanya instagramnya tuh, oh, tapi poli. Poli. mereka ditulis loh itu. udah di volback belum? udah tapi jangan sih sebenarnya kenapa? semuanya di volback aja gitu Padahal oh, uh. uh. oh, berat, berat itu ya ada <laughs> <mulia> aduh proses ya aduh insyaallah bener kan gak apa-apa boleh ya? apa-apa boleh ya uh. dah aku uh mau makan dulu ya apa di sini aja apa nanti aja di perlaminan Waalaikumsalam <guluh> <guluh> <tut> lupa subscribe, komen, landing kamu <Assalamualaikum>. channel warahmatullahi wabarakatuh